Real Madrid dilaporkan ikut dalam perburuan tanda tangan Yuri Telemans. Real Madrid dilaporkan tengah mengincar gelandang Leicester City Yuri Telemans. Hal itu dikonfirmasi oleh laporan dari Sport, dikutip dari Football Football, yang mengatakan Arsenal mungkin akan menghadapi persaingan dari Real Madrid untuk Telemans. Madrid melihat dileman sebagai alternatif ideal untuk Jude Klopp jika mereka gagal mendapatkan bintang Borussia Dortmund tersebut. Los Blancos akan memiliki keuntungan karena mereka mempunyai peluang untuk menyetujui prakontrak antara mereka adalah klub di luar Inggris. juara Spanyol mungkin harus berjuang keras untuk mendapatkan pemain internasional Inggris itu karena beberapa klub-klub terbesar Eropa juga mengejarnya. Adapun kontrak di Le Mans dengan The fox East akan habis di akhir musim ini. pemain berusia 25 tahun itu memang tidak mengindikasikan keinginannya untuk menandatangani kontrak baru dengan Leicester City. Karena itulah sejumlah klub tertarik untuk mendapatkannya musim depan. Kendati demikian, pelatih Leicester City Brendan Rodgers menegaskan tidak akan melepas Willy Telemans pada Januari mendatang. Selain itu, ia menegaskan bahwa klub juga tidak memberikan perintah untuk melepas pemain Belandanya itu. Kami tidak ingin melepas pemain terbaik kami, itu sudah pasti. Jadi belum ada petunjuk atau indikasi kita perlu menghasilkan uang dan memindahkannya. Tapi tentu saja ada sisi bisnis dari klub yang akan mereka lihat, kata Roger George dikutip dari Tribal Football. Karim Benzema diragukan tampil di laga pembuka Timnas Prancis. Striker Real Madrid itu harus berpacu dengan waktu untuk bisa memperkuat timnas Prancis di laga perdana mereka pekan depan. Karim Benzema diberitakan tak berlatih bersama skuad lengkap timnas Prancis karena saat ini hanya bisa lakukan beberapa gerakan dinamis dalam latihan yang dilakukannya secara terpisah. Demikian diungkapkan GFFN seperti dilansir Sun Laporan itu memperkirakan Benzema baru bisa berlatih bersama rekan-rekannya pada akhir pekan ini. Meskipun diyakini tak akan cukup waktu baginya untuk benar-benar pulih dan bermain di laga perdana yang akan digelar di awal Stadium di kandang Kawakro. Sebagai gantinya, pelatih Timnas Prancis, Didier Descamps, akan mainkan Oliver Giroud sebagai starter di laga kontra Australia atau berikan waktu bermain untuk striker muda, Randal Kolo Muani. Karim Benzema kemudian diharapkan sudah benar-benar fit untuk bermain melawan Denmark di laga kedua pada 26 November. Deschamps sangat berharap Benzema bisa mengatasi masalah kebugarannya saat ini karena spotless Bleus sudah kehilangan banyak pemain hilang terbang ke Qatar. Meskipun kebugarannya tengah menjadi sorotan, Karim Benzema tetap positif, ia bisa bermain di piala dunia kali ini. Benzema pun sangat berharap bisa membantu Prancis mengangkat trofi piala dunia, terutama karena ia akan berulang tahun ke-35 satu hari final turnamen empat tahunan tersebut. Ayah mengakui Andrew bakal temui Real Madrid akhir bulan ini. Meskipun aturan FIFA mencegahnya untuk pindah secara internasional hingga 2024, pemain berusia 16 tahun ini bisa dibilang sebagai talenta baru terpanas di dunia sepak bola saat ini dan menarik perhatian dari klub-klub besar, bahkan sebelum dia melakukan debut seniornya untuk Palmeiras. Real Madrid sudah lama dianggap sebagai yang terdepan untuk mendapatkan tanda tangan Hendrik dengan pemandu bakar Juni Calafat sebelumnya menemukan Vinicius Junior, Rodrigo, dan Federico Valverde di Amerika Selatan. Calafat pertama kali mengintai Hendrik ketika anak muda itu baru berusia 13 tahun dan telah meletakkan dasar untuk membawanya ke Bernabeu sejak saat itu. Ayah sang pemain Douglas kini telah mengkonfirmasi bahwa keluarganya akan segera melakukan perjalanan ke Spanyol yang dapat menentukan apakah Andrew ingin bergabung dengan Real. Kami akan melakukan perjalanan ke Madrid pada akhir bulan ini. Setelah percakapan itu, Real Madrid akan menunggu tanggapan dari kami untuk melihat apakah mereka harus datang dan mengajukan penawaran kepada Palmeiras," kata Douglas. Setelah berhasil mengamankan Vini, Rodrigo dan Valverde taktik tersebut meniru Real yang mengejar Neymar yang berusia 14 tahun pada 2006. Mereka tidak dapat membujuknya untuk bergabung pada kesempatan itu dan dia akhirnya pindah ke Eropa tujuh tahun kemudian dengan Barcelona sebagai gantinya. Palmeiras baru-baru ini memasukkan klausul rilis 60 juta euro ke dalam kontrak baru dan berharap untuk mengamankan yang lebih besar dari yang didapat Flamengo untuk Vinicius Junior 50 juta euro dan Santos dibayar untuk Rodrigo 45 juta euro. Juameni Akui lebih percaya diri main di timnas Prancis setelah gabung Real Madrid.